Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi anak-anak kelas 5 Apakah kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan biasa dan campuran kalau sebelumnya anak-anak sudah belajar penjumlahan pecahan biasa dan campuran Maka sekarang kita akan belajar tentang pengurangan Perhatikan gambar pengurangan pecahan di bawah ini ya Gambar yang pertama ada sebuah lingkaran Kemudian yang diarsir adalah 3 per 6 bagian Kemudian 2 bagian lagi diambil maka ini bisa kita tuliskan sebagai pengurangan 3/6 dikurangi 2/6 Artinya anak-anak pengurangan pecahan itu adalah misalkan ada sebuah pecahan 3/4 yang diancet ketiga bagian dari 4 bagian Kemudian dikurangi 1 per 4, berarti satu arsirannya dikurangi, sehingga hasilnya tinggal 2 per 4. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari contoh-contoh berikut ini ya, anak-anak. Kita belajar dari gambar-gambar terlebih dahulu. Misalkan, gambar yang pertama ada pecahan 4 per 5. Kemudian dikurangi 1/5 bagian. Berarti yang diarsir kita hilangkan 1 bagian. Sehingga hasilnya adalah tinggal 3/5 bagian yang diaksir. Begitu juga dengan contoh 2 dan contoh 3. Ini adalah pengurangan dengan penyebut yang masih sama ya anak, -anak. 4/5 dikurangi 2/5 atau 3/5 dikurangi 2/5 itu penyebutnya semuanya masih sama. Jika pengurangan dengan penyebut yang berbeda anak, -anak kita coba contoh yang pertama terlebih dahulu. 1/2 dikurangi 2/7. Ini dua pecahan dengan penyebut berbeda. Cara pertama, bisa kita gunakan KPK dari 2 dan 7, yaitu 14. 1 2-nya kita ubah menjadi 7 per 14, kemudian 2 per 7 menjadi 4 per 14. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangi pembilangnya saja, yaitu 7 dikurangi 4, hasilnya 3. sehingga 1 per 2 dikurangi 2 per 7 jawabannya adalah tiga per 14 hampir sama dengan penjumlahan ya anak-anak bedanya adalah kalau penjumlahan itu pembilangnya ditambah kalau pengurangan pembilangnya dikurangi sekarang contoh yang kedua kita coba menggunakan kali silang 9 per 5 dikurangi 4 per 3 Cara kali silangnya untuk pembilang 9 dikali 3, kemudian dikurangi 5 dikali 4 Penyebutnya 5 dikali 3 9 dikali 3 itu 27, 4 kali 5 itu 20, penyebutnya 5 kali 3, 15 maka pembilangnya 27 dikurangi 20, hasilnya 7. Sehingga jawabannya adalah 7 per 15. Kita lanjut contoh yang berikutnya ya. Kalau pengurangan pecahan biasa, sekarang kita coba pecahan campuran. Ustazah punya pecahan 2 1 per 2 dikurangi 3 per 4. Cara pertama, kita gunakan eh, pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2, 1 per 2 itu kita ubah menjadi 5 per 2. 5 berasal dari 2 dikali 2 ditambah 1. Setelah menjadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Sehingga 5/2 bisa kita ubah menjadi 10/4. 3/4-nya tetap. Langkah terakhir, 10/4 dikurangi 3/4 hasilnya adalah 7/4. 7/4 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran 1 3 hai Oke okay, kita lanjut contoh lebih paham 33/4 dikurangi 1/3 nah cara yang berikutnya Nana kita bisa mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan kalau 3 3/4 dan 1/3 itu yang bulat adalah 3. Jadi tiganya 3 kita tulis lagi 3. Kemudian pecahan kita kelompokkan dengan pecahan yaitu 3/4 dikurangi 1/3. Yang pecahan kita selesaikan dengan cara KPK. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Maka, 3/4 kita ubah menjadi 9/12 dan 1/3 menjadi 4/12. Yang di dalam tanda kurung kita kurangi 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5 maka hasilnya 3 ditambah 5/12. Atau bisa kita tulis dengan 3, 5 per 12 Saya bagi contoh lagi, lebih susah 8, 3 per 4 dikurangi 4, 2 per 6 Berapa hasilnya ya? Di sini kita lihat anak-anak ada 2 bilangan bulat Yaitu 8 dan 4 ada dua pecahan juga yaitu 3/4 dan 2/6. Yang bilangan bulat kita kelompokkan menjadi 8 dikurangi 4. Pecahan juga kita kelompokkan menjadi 3/4 dikurangi 2/6. Kita selesaikan pecahannya terlebih dahulu. Kita gunakan cara kali silang boleh? KPK juga boleh ya, anak-anak. Ini ustadah pakai cara silang. Maka, 3 dikali 6, kemudian dikurangi 4 dikali 2 untuk pembilangnya. Sedangkan penyebutnya 4 dikali 6. 8 dikurangi 4, yang bilangan bulat di depan itu hasilnya adalah 4. Kemudian yang pecahan di dalam kurung, kemudian, 3 dikali 6 hasilnya 18 dikurangi 4 kali 2 hasilnya 8 per 4 kali 6 24 8 dikurangi eh, 18 dikurangi 8 hasilnya 10 jadi hasilnya adalah 4 10/24 karena 10 per 24 bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan dulu. Masing-masing kita bagi 2. 10 dibagi 2, hasilnya 5. 24 dibagi 2, hasilnya 12. Jadi jawaban akhir adalah 4, 5, per 12. Baik, anak-anak kelas 5 yang hebat. Mudah-mudahan anak-anak sudah bisa memahami pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran ya tetap semangat kalau ada yang belum bisa bisa menghubungi ustazah ya dan jangan lupa berlatih soal-soal yang ada di penilaian matematika hari ini tetap semangat kita jumpa lagi di hari kamis dengan materi penjumlah pengurangan pecahan desimal Terima kasih Ustazah ucapkan, sampai jumpa. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.